Nah seperti yang kita lihat nih guys Goblin Shark ini mempunyai ciri-ciri khusus yaitu di bagian moncongnya nih guys, mulutnya dia Guys, nah, ini terlihat biasa tapi coba kalian lihat bener-bener di apa yang terjadi Wow, ternyata mulutnya tuh bisa begitu loh guys Bisa manjang gitu guys dari uh, posisinya semula, eh ya kan tuh, dia bisa hop gitu Kayak apa ya? Kayak katak. Nama lain dari Goblin Shark ini juga sebagai ikan alien guys Tuh. Karena dia ada agak aneh kan gitu kan e, Moncongnya pipih gitu Dan badannya menyerupai torpedo nih guys Hiu ini memiliki ukuran sekitar 1,6 meter Terakhir nih guys ditemukan oleh ilmuwan Hidup di kedalaman laut 4.265 kaki nih guys Ini lebih dalam lagi daripada si Pearl shark today, guys. Hatch fish. salah satu hewan yang berasal dari Mariana guys jadi ikan ini itu punya kurang lebih 40 spesies guys jadi hmm. dia itu sama cuman mungkin bentuknya beda-beda gitu guys sama dalam keluarga hatchet fish ini dan semua jenisnya ditemukan oleh para peneliti itu memiliki ciri-ciri yang sama guys yaitu tubuh yang sangat kurus Ikan headpiece hanya memiliki ukuran sekitar 15 cm Biasanya mereka ditemukan di kedalaman 1524 meter guys Ikan ini memiliki kandungan bioluminescence di dalam tubuhnya guys Tetapi yang lebih kerennya lagi nih guys Dia bisa mengatur tingkat kecerahan bioluminescence atau cahaya yang ada di tubuhnya guys Wow keren banget Apa, Octopus? Kalau kalian lihat, ya, si Dumbo Octopus ini tuh salah satu hewan yang menurut aku sih lucu-lucu, gemoy gitu, guys. itu coba lihat deh. Ya kan bener kan. Dia juga salah satu hewan yang ada ditemukan di Palung Mariana nih guys. Wow Palung Mariana banyak banget ya. Kehidupan di dalam lautnya itu sangat sangat menakjubkan gitu. Ya kan. Dinamakan jumbo octopus itu karena bentuk tubuhnya nih guys. Ya iya nih. Kita bisa lihat ya guys. Jadi dia punya telinga yang cukup besar. Gurita jumbo ini mempunyai yang besar seperti gajah jempol panjang telinganya si burita ini bisa mencapai 30 cm guys biasanya mereka ditemukan di kedalaman 2987 hingga 3962 meter guys tetanggaan sama si frog shark frog shark tadi ditemukan sekitar 3.000 fanfin <tuh -tuh> sea devil Ini juga salah satu hewan yang ditemukan di Palung Mariana nih guys Kenapa dia disebut sebagai iblis lautan? Karena penampakan yang kayak gini nih guys Ambradul... Ah, Bukan, maksudnya ya penampakannya ini berbeda dari hewan-hewan yang ditemukan pada umumnya guys Funfin ini juga ternyata masih satu keluarga sama si Anglerfish guys Funfin si Devil ini mempunyai ujung kepala yang dapat menyala nih guys jadi si fan, fan ini juga mempunyai bioluminescence juga guys. Kalian pernah nonton filmnya Nemo nggak? Finding Nemo. Ikan sea devil ini tuh, yaitu tuh masuk di dalam Nemo ini. Tapi sebenarnya dia nggak sebesar itu kok guys. Jadi ikan si devil ini hanya memiliki panjang badan itu sekitar 20 cm guys Ya sama seperti si angler fish tadi Yang jantan juga ukurannya 2,5 cm aja guys Kecil banget Tapi aku gak bisa ngebayangin kalau ikan-ikan yang ada di palung mariana trench ini Yang bentuknya seperti ini ya Dia punya fisik gitu kan Itu sebesar, sebesar apa ya? Sebesar paus atau sebesar hiu gitu dengan wujud yang seperti itu oh my god, aku gak bisa bayangin itu pasti serem banget udah di dalam-dalam di dalam, ngalu itu tuh gitu kan, ketemu sama ikannya segede ini dan wujudnya kayak gini aku gak bisa bayangin sih. nah gimana guys, untuk penjelasan aku pemberitahuan aku informasi tentang hewan pada hari ini guys mereka menarik dong ya kan <laughs> kalau gitu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya guys ya jangan lupa juga untuk bagi bagiin ke teman teman kalian ke keluarga kalian biar mereka juga tahu nih kalau di dalam palung mariana itu ternyata ada hewan yang kayak gini loh makasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis and plus bye, -bye.